Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun anda berada, kembali lagi kita eh, Bersua ya dalam program eh, bisik bincang politik asik. Nah, ini apakah asik atau tidak? Tapi, Tapi nyatanya sedang ramai ini di eh, Purwakarta, mungkin di beberapa kota kabupaten yang lain di Jawa Barat juga sedang ada riak-riak lah ya, sedang ada riak-riak di salah satu partai yang cukup lumayan besar yaitu Partai Demokrat. Nah, eh tentang ada apa sih yang terjadi di eh, Demokrat Kabupaten Purwakarta eh, setelah tersambung di tengah-tengah kita ketua eh, DPAC ya, ketua eh, pimpinan anak cabang ya Demokrat Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta telah hadir eh, Kang Ade Winanto Kang Ade ya selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh langsung saja Kang nah kemarin ya, nah. ini cukup paget juga ya <laughs> cukup kaget di saat eh, di pusat itu kan sedang kami rame memperbincangkan pasangan Si A siapa sih pasangan si B siapa sih pasangan cawapresnya si C siapa sih Tiba-tiba di Demokrat meledak gitu kan ratusan kader eh, Demokrat Kabupaten Purwakarta Khususnya di DP AC Cibatu ini mundur dari eh, keanggotaan Demokrat Nah kita ingin tahu sebenarnya kenapa sih alasan dari Kang Ade berserta eh, jajaran di bawahnya itu untuk memilih mundur dari Partai Demokrat eh, Purwakarta. Silakan, Kang Ade. Iya, terima kasih Kang. Sebenarnya ini eh, bentuk akumulasi, ya. akumulasi kita eh, dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin itu kita sudah terus bergerak di bawah. Karena saya kan eh, sebagai kader yang Cukup lama juga sudah beberapa tahun ke belakang kita sebagai eh, ketua anak cabang ya, di kecamatan otomatis saya harus menyiapkan kepengurusan dari mulai tingkat kecamatan yang jumlahnya 20 orang kemudian di tingkat ranting atau desa itu per desa kemudian anak ranting itu per RW 5 orang kebetulan untuk Kecamatan Sibatu itu ada 10 ranting atau 10 desa yeah, sana ada sekitar berarti 100 eh, pengurusan ranting kemudian untuk anak rantingnya yang kemarin itu sudah kita bentuk itu ada sekitar 30an 30an RW, 100 sekitar 150 Nah ini akumulasi, kenapa kita mengundurkan diri? Kita ini kan di lapangan ini sudah bergerak tanpa uh, ada apa-apa baik itu dari DPC, DPD, maupun DPP. Itu murni kan, murni uh, perjuangan saya baik tenaga, pikiran, sampai biaya juga itu pribadi. Karena awalnya saya ingin membesarkan partai. Saya bukan mau mencari uang dari partai. Saya ini membesarkan partai. Sehingga semua itu saya yang bertanggung jawab karena saya sebagai ketua eh, di tingkat Kecamatan atau DPC Saya yang bertanggung jawab semua tanpa ada ikut campur tangan dari eh, kepengurusan baik itu di DPC, DPD maupun apalagi di DPD. Nah di Jelang akhir tahun kemarin 2022 itu di dalam tubuh DPC ada bentrokan-bentrokan, bentrokan-bentrokan. Ya biasalah, manuver mungkin ya Terus seperti apa. Jadi beberapa kali juga saya melihat itu memang ada dari kehakiman DPD turun ke Jakarta untuk menyelesaikan, menyelesaikan itu. Saya tetap. Uh, posisi waktu itu netral, walaupun ada bentrokan-bentrokan antara pengurus di DPC. Saya kira waktu itu sudah selesai, tapi nyatanya hingga awal tahun 2023, permasalahan di DPC itu semakin memanas. Sementara saya kan terus di bawah nih. Uh, dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung mendatangi kader-kader kita kan gitu, yang yang sudah menjadi kader kan gitu. Untuk merekrut kembali yang belum masuk ke Partai Demokrat. Hingga puncaknya ketika bulan kuasa kemarin, lah, kita puasa kemarin Pak, sekitar pegangan puasa. Di DPC itu semakin panas. Tuh, saya itu berdiam diri di partai itu supaya anggaplah sebagai rumah ya, partai itu. Saya kan ingin nyaman di rumah itu. Gitu. Kalau di rumahnya terus berkonflik, bagaimana saya akan turun ke lapangan dengan apa? Dengan kekuatan penuh. Karena pemikiran saya juga akhirnya terbagi. Kok ini perasaan nggak beres-beres di dalam ini Karena saya harus perang keluar gitu kan untuk menyiapkan kader-kader uh, militer di Demokrat tapi di dalamnya seperti ini makanya saya akhirnya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri ini bukan ceritanya oke okay. Kang eh, kemarin pas eh, mundur itu apa saja yang diserahkan ke DPA C eh, ke DPC ke DPC dari DPEC eh, Cibatu. kalau yang saya serahkan itu kemarin surat pengunduran diri aja surat mm. pengunduran diri kopiannya ya kalau mm. aslinya nanti kita kirim via tiki atau apa ya surat cepat ke DPD mm. karena kan yang mengeluarkan SK kita DPD mm. kemudian juga untuk SK baru sampai hari ini saya belum terima itu sebagai ketua ketua DPRC sampai hmm. hari ini hmm. eh, sampai kemarin lah ya, gitu tapi yeah, saya menurut itu nggak menerima surat itu bahwa saya sebagai ketua uh, DPRC saya sama Taji Batu padahal uh, para ya, apa, perangkat untuk Maksudnya perangkat pemilu itu seperti PANWAS, ya, PPK, itu kan nanyain juga itu. Hmm. Karena kita butuh juga komunikasi dengan unsur musbika, kan gitu. Itu baik kesamatan, caposek, hmm. dan yang lainnya yang membutuhkan legalitas kita sebagai ketua PAC. Nah, yang baru itu belum ada. Ada juga kemarin itu SK yang lama kalau yang saya itu. Oke. Okay. SK yang lama atas ketua yang... Lama gitu ya bukan atas Akang atau Akang sempat menjabat di periode sebelumnya ya, tapi SK sekarang belum di atas nama saya Oh jadi Akang tuh nah. incumbent ya incumbent dari pengurusan uh, ya, yang bisa lalu oke oke oke ya artinya ini kang uh, kita pingin tahu nih selama SK yang baru ini belum keluar nih ya Selalu dilibatkan ke DPC eh, Cibatu itu dalam rapat-rapat koordinasi di DPC Demokrat Purwakarta? Kalau yang terakhir itu kita eh, dapat surat, surat itu bentuknya untuk eh, ke kalau nggak salah, ada suratnya misalnya. Jadi untuk ke KPK, bahwa di, di situ kita sebagai eh, DPAC Cibatu. Hmm. Sebelumnya berarti sering dilibatkan juga, Kang, di rapat-rapat uh, DPC. Sorry. Ya, uh, artinya gini, artinya kan secara de jure itu mungkin uh, belum lah ya, karena suratnya belum ada. Tapi secara de facto artinya diakui oleh DPC bahwa DPC yang dipimpin oleh Kang Ade ini uh, bagian dari uh, DPC Purwakarta, gitulah. Kita lihatin aja ya. Ini ada surat tugas. Ini, ini surat tugas. Dari okay. dari Oke. Jadi di sini di surat tugas sebagai ketua dewan Pimpinan anak cabang Partai Demokrat kecamatan jadi Oke, oke. Okay. Okay. Mungkin secara fisiknya ya, Kang yang belum diterima. Tapi kalau secara uh, de facto dan kemudian surat scan kopinya, mungkin sudah ada ya sudah diterima oleh nah, uh, ya. oleh oleh, oleh uh, Kang Ade. Kang Ade ini, Kang Ade uh, ini ini supaya jelas, Kang ya. Eh uh, di DPAC Cibatu sendiri ada dua kubu uh, kepemimpinan enggak, Kang? Ya enggak ada lah Enggak Rantai ada. Oke. Oke. Okay. Okay. Itu hanya menegaskan saja, Kang, supaya benar-benar secara de facto de jure memang memang di DPAC uh, Cibatu itu cuma satu kepengurusan dan Kang Ade yang memimpin di dalamnya. Itu saja, Kang. Kemudian, Kang, eh uh, tadi Kang Ade menyebut eh uh, ada ratusan, Kang, ya, dari kepengurusan DPAC itu eh, 100% kan eh, setuju untuk mundur atau mayoritas saja kan yang yang mundur? Baik itu dari pengurus DPAC-nya, pengurus rantingnya hingga ke anak ranting kan? Kalau untuk pengurus DPAC 100%, hmm. sementara kalau eh, ranting dan ranting pemain Tapi kita kembalikan lagi, kalian mau tetap di sini silahkan, mau keluar juga, kan? Hmm. Tapi mereka kebanyakan eh, ikut memberikan diri, karena apa? Karena saya itu bukan asal ngambil orang ini ceris tonggong hmm. lagi, tidak, hmm. Karena kita ada hubungan emosional hmm. dengan mereka. Ketika hmm. mereka misalkan ada keluhan apa, baik yang sifatnya berat ringan terlalu berkeluh kesah kepada kita, kita bantu. Oke okay, oke okay. Ini hubungannya bukan hanya sebatas hubungan Sebagai kader, eh Antara ketua DPAC dan eh, sekuar ranting Bukan seperti itu hmm. Karena kita punya hubungan komisional dengan mereka Iya oke okay, oke okay. Apalagi Tapi, uh, Ya akhirnya uh, ya, mundur Iya, ya, apalagi kan uh, yang membentuk ini DP, Apa Kang ya yang membentuk dari mulai Pengurus ranting-anak ranting ya Sebelumnya gitu kan oh. Betul oh. Nah Kang Ade, satu hari setelah eh, meng, apa, mengajukan surat pemunduran diri, eh, apa ada yang mencoba untuk menghubungi Kang Ade, baik itu dari pengurus DPA ataupun dari eh dari DPC maupun dari DPD untuk untuk mengklarifikasi gitu, Kang? Yang menghubungi saya sekretaris DPC. Iya. Apa yang yang beliau sampaikan? <laughs> beliau juga menyampaikan saya juga mundur. Uh, mundur dari kepengurusan DPC Demokrat, bahkan terus hmm. kemunduran dirinya juga akan. Heeh, Oke, oke, oke, oke. Kang tadi, eh, uh, akang menyebut bahwa tidak nyaman nih. Kang ya, tidak nyaman di Demokrat yang saat ini saya ingin tahu. Kang, kalau nantinya rumahnya jadi nyaman, bakal balik enggak? Kang ke Demokrat. Dalam politik itu kan pilihannya. Iya. Yeah, uh. Jadi sebenarnya kan saya sudah cukup agak lama juga di Timur Tengah, walaupun bukan dari awal ya. Gitu, gitu. Ketika pilihan saya menyatakan, ya udah saya mundur, maka saya akan mundur. Hmm. Dan ketika nanti misalkan kondisinya sudah nyaman, gitu. bisa jadi bisa enggak, tapi okay. kemungkinan enggak, ada. Artinya, artinya akan berpindah haluan, kan? Ya, yang begitu, kan? Ya, oke, okay. udah ada komunikasi dengan partai politik lain atau partai politik lain yang e, mencoba untuk mendekati dari kepengurusan DPRD Cibatu ini, karena kan potensi gitu, ya. Suara di kecamatan Cibatu itu cukup berpotensi lah, ada nggak, Kang? Tapi malam itu ada beberapa ketua partai yang menghubungi saya ya. mencoba untuk uh, agen saya berangkat. saya bilang saya ngadem dulu aja deh dua tiga hari lima nggak mau pusing saya bilangnya nggak gitu. <laughs> tahu lama kang. sementara kan pendaftaran uh, inilah apa uh, pendaftaran untuk uh, baca leg ini kan udah mulai berjalan nih. konku tiga ya. lima hari apakah terlalu lama atau bukan uh, pendaftaran uh, ada kan tujuan saya itu membesarkan partai bukan menjadi calon. Ah, uh, artinya tapi tetap harus ada yang disiapkan kan dari Demokrat Cibatu ini siapa sih yang akan diusung di dapil Cibatu ini gitu kang? Kalau di di silon, kalau di silon di Demokrat kita udah masuk memang sebagai uh, bakcalon kan uh. tinggal memenuhi yeah. persyaratan Iya. itu karena pemirsa itu harus memang harus uh, masuk di silon. Uh. Uh ini eh, maju sebagai calon ah oke okay. tapi kan tujuan utama saya ketika saya bergabung dengan partai politik itu bukan berarti saya harus jadi calon ah iya iya, iya. tapi di satu sisi eh, kalau ketua PAC ini biasanya gitu kan ini kita bicara bisa biasanya ya di partai-partai politik itu pasti maju sebagai bacaleg gitu kan dan pengurus-pengurus intinya gitu kan, pilihnya di Demokrat di partai lain juga hampir sama lah ya hampir sama di Kota Bandung juga sama di kota kabupaten lain juga sama ketua PAC biasanya bendahara sekretaris itu biasanya diprioritaskan untuk jadi bacaleg di e, dapilnya masing-masing biasanya seperti itu kan betul memang, memang seperti itu kalau lihat dari silon makanya saya masukin juga di silon itu oke Kang eh, kita kita berandai-andai Kang ya eh, partainya tetap ke nasionalis ke partai yang eh, agamis atau yang gimana Kang yang mulai mulai mendekat berdekati Kang Ade dan kepengurusan ini Kang meskipun tidak sebut tidak itu sih menyebut nama partainya lah tapi eh, kemana nih arahnya nih Partai Nasionalis atau Partai Hijau kah lah gitu kan? Ya untuk untuk depannya kan. Saya itu pengennya ketika saya masuk partai kita itu eh, mulai memikirkan ketika memang masuk untuk di pilot nanti. Saya kira di hampir semua wilayah ya. Di hampir semua wilayah tidak hanya Purwakarta Jawa Barat saya kira seluruh uh, di negara ini kan pemilih itu akan ada tiga ada pemilih transaksional pemilih tradisional dan pemilih rasional yeah. bahkan yeah. kalau di atas, itu sudah saya persentasikan. berapa pemilih tradisional berapa pemilih transaksional dan uh, berapa pemilih rasional saya ingin ya, ketika berjabung dengan partai politik memikirkan ini bagaimana nih cara menghadapi pemilih transaksional, bagaimana, uh, bagaimana cara menghadapi pemilih uh, nasional, bagaimana cara menghadapi pemilih tradisional. Jadi ada sering kita pikirin itu tadinya, tapi selama ini ya enggak ada adem-adem aja, <tuh> aja <tuh> kan gitu. Kalau di, di Cibatu so, sendiri lebih banyak mana, Kang? Kalau di Cibatu, Kang, antara tradisional, rasional, atau transaksiional? Nah, kalau di Cibatu sudah saya presentasikan. Itu lima puluh persen itu tradisional. Hmm, oke okay, oke. Okay. Berarti mayoritas tradisional uh, ya? Ya, dua puluh persen transaksional dan tiga puluh persen rasional. Sudah saya presentasikan itu. So, eh apa? Uh, ulama masih cukup kuat lah ya sama agama lah ya kalau, kalau tradisional <laughs> oke okay. jadi kalau nanti misalkan gitu. kalaupun ada partai lain misalkan eh, saya ditawarin bergabung dengan partai lain, nanti dalam waktu dekat saya kabarin deh oke okay. ya. <laughs> semuanya akan di Semuanya kepengurusan yang akan bentuk ini Mulai dari DPAC hingga anak ratingnya Akan dibawa semua ke sana Atau diserahkan sendiri kepada pribadi masing-masing, Kang? -masing, Jadi tadi malam itu kita sudah komunikasi Dengan para penyus yang memiliki dulu Yang pernah dibantu Saya sudah sampai Kepada rekan-rekan saya Atau penyusupan saya Silahkan kalian kalau mau ke Pantai hari Kan tapi mayoritas ya mayoritas kalau saya bilang semuanya nggak enggak mungkin kan gitu. Mayoritas 90% enggak. Semua tetap ngikut saya yang 10% ini kan ketika saya kasih peluang seperti itu ya udah Kang kalau begitu mah saya mau jadi PPS aja atau ah. ya, kayak gitu gitu ee uh, uh, apa penyelenggara pemilu ya enggak saya bilang gitu. Gitu. Oke, okay. Kang. Ini menarik juga, Kang. Akang sebagai Ketua DPAC Demokrat kan cukup kuat lah ya Demokrat Partai Yang. Apalagi beberapa kali hasil survei kan menunjukkan tingkat elektabilitasnya cukup naik terus ya Demokrat ini, Kang. Kalau bergabung ke partai yang lain, Kang, ada yang menjanjikan Akang untuk menjabat Ketua DPAC nggak, Kang? Di partai lain, Kang? Saya itu dari awal itu sebenarnya nggak enggak, enggak ter, terlalu ter, menarik ya uh. eh, jabatan itu. Kan gitu. Yang penting saya eh, bisa berpolitik dan menjampaikan apa gagasan dari SDIB saya. Ah, okay, okay. Itu, itu untuk pembangunan daerah tentunya ya. Khususnya kecamatan Cibatu kan ya, ya. khususnya kan ya? Ya soalnya kalau di wilayah saya ada eh, jalan rusak kan hmm. nanti warga yang ngeluh, Saya, saya ini jalan rusak gini gini gini, gini tolong dong hmm. dibantu kan gitu. Hmm. Oke. Okay. Ini seperti itu sebenarnya keinginan eh, saya. Oke oke. Jadi gagasan uh, ingin didengar lah sebagai DPC itu intinya ingin didengar oleh kepengurusan di uh, cabang ya di DPC gitu kan ya. Oke. Okay, yeah. Betul. Kang, kita, kita saya ingin mengupas nih seberapa kuat sih DPC Cibatu ini untuk untuk uh, mendongkrak suara Demokrat di Purwakarta Kang. Kita ingin tahu kan untuk pemilu sebelumnya Kang Uh, adakah caleg yang berasal dari uh, DPC Cibatu yang lolos ke DPRD Purwakarta kan? Atau ke DPRD Mereka. Jabar dan atau ke DPRD kan? Halo, kalau dari kita, Cibatu itu kan eh, Dapil 2 ya, Mas. Ya. Daerah hmm. pemilihan 2. Nah. Iya. Itu kan ada 4 kecamatan. Hmm. Cibatu, Batu, Jambaka, Bungursari dan Babakan Cikao. Hmm. Kebetulan kalau dari Dapil 2 itu ada anggota dewan Uh, satu anggota dewan yang masuk di DPRD Purwakarta. Hmm. Cuma itu dari kecamatannya Kecamatan BBC begitu, hmm. itu berarti film uh, 2019 uh, satu satu anggota dewan yang masuk dari Dapil 2 ini. Oke, okay, Dapil 2. Satu anggota dewan ke DPRD uh, Purwakarta. Kang kita juga ingin tahu Kang ya, di antara empat kecamatan ini Kang, kalau boleh dikatakan eh semua menyumbang 25% suara gitu Kang ya. Kang potensi suara demokrat sendiri Kang untuk di kecamatan Cibatu ini ada berapa? Puluh ribu Kang? Kan kalau di kecamatan Cibatu itu sedikit, jumlah penduduknya cuma sekitar hak pilih ya, kemarin cuma ya, nggak salah 22 ribu. 22 ah, ribu. 22 ribu kita ada kita melakukan survei kecil-kecilan dengan beberapa organisasi di tingkat kecamatan kan gitu. Iya iya ya. itu kemarin itu sudah di angka hampir 5% hmm. Dan jumlah itu Oke hmm. oke okay, okay. berarti cukup berpotensi ya. lah ya. Berpotensi karena kita belum dong prak lagi. Karena hmm. itu malasnya saya apa di DPC-nya ribut terus ketika saya 5% itu tidak ngapa-ngapain kan ya. Lima itu tidak ngapa-ngapain apa iya. 5% apalagi kalau hanya keliling kan gitu, ambil keliling gitu, ya. Iya, eh, kan ya, lama temen saya, iya, lama temen saya, iya, lama iya, lama temen saya, iya, oke temen saya, iya, lama temen saya, iya, lama temen saya, iya, lama temen saya, iya, lama temen Uh, ini Kang Kang terbesit kan satu pertanyaan lagi Kang. Ini punten Kang ya. Ini kan Demokrat itu dari kemarin uh, sempat gonjang ganjing gitu Kang. Akang mundur ini murni Kang dari uh, kepengurusan yang kan ini Dpac atau mungkin ada pesanan? Ini ini hanya untuk klarifikasi ya Kang ya. Ada pesanan dari uh, yang kemarin-kemarin ingin uh, mendongkel kepemimpinan dari uh, ketua umumnya uh, Ahaye gitu Kang dari kubu yang lain, ada enggak, Kang? Kan saya enggak kenal, okay. saya mau, kenal, saya saya Oke, siap, siap, siap. Ya, artinya kan, murni ini hanya untuk menegaskan saja, Kang, ya. Ini hanya menegaskan bahwa uh, mundurnya kepengurusan DPAC Cibatu ini murni uh, keinginan dari uh, pengurus itu sendiri, bukan ada titipan dari orang-orang uh, di pihak-pihak uh, luar, gitu, Kang. Itu hanya penegasan saja, Kang ya oke okay. memang seperti itu kan siap, siap itu kan sama karena di dpc di nya seperti itu terus ketika kita sedang berparung di bawah sudah uh, cukup lelah gitu tapi di, di dalamnya uh, apa ramai terus gitu kita akhirnya nggak pernah dan itu kan terbukti yeah. tadi malam itu uh, sekretaris DPC, ngabarin ke saya, saya juga keluar, Kang. Gitu. Bahkan saya <laughs> okay. sama ingin surat pengunduran diri ke saya. Betul. Jadi, <laughs> bikin satu pertanyaan lagi, Kang. Betul tidak, Kang? Salah satu faktor yang membuat mundur itu, karena eh, ada, ini ini yang saya tahu, gitu ya, dari beberapa eh, teman saya di Demokrat, gitu kan, ada beberapa yang memang kecewa dari hasil mustablub, gitu ya pemilihan ketua DPC sebelum apa pemilihan DPC yang sudah dilakukan gitu ya di Muscalup itu eh artinya saat ini itu di beberapa DPC ada yang memilih apa ada dua kekuatan yang saling ingin ingin apa ingin saling menguasai Kang. Eh jadi begini. Karena saya saya juga kan menampung itu ya. Iya betul. Purwakarta sendiri waktu itu kan waktu Musda Musda Muscalup. Bantu. Untuk Purwakarta sendiri itu hampir uh, 80% PAC itu uh, mendukung ketua yang sekarang. 80% hmm. bahkan ya dari yeah, yeah, 17, yeah, okay. 14. 14 diantaranya, 15 bahkan mungkin mendukung ketua uh, DPC yang sekarang. Nah, kan di dalam aturannya itu Eh, boleh mencalonkan ketua DPC asal didukung oleh 20% suara dari PAC. Artinya tidak ada lagi habis itu hmm. eh, tidak bisa mencalonkan kembali ketua DPC. mau kalau misalkan saya mau jadi ketua DPC karena suara sisanya cuma dua itu saya tidak bisa mencalonkan. Hmm. Impanya harusnya bu dari tujuh belas empat. Oke. Okay. Jadi empat. Eh, Ketua DPAC yang memberikan rekomendasi agar saya maju sebagai DPC. Kalau di Purwakarta tidak ada masalah, kalau itu oke. Okay. Ya, artinya, ya. Ya, artinya berbeda dengan daerah lain, ya. Daerah lain kan ada sempat ramai gitu. Kalau di Purwakarta uh, memang uh, su sudah sesuai dengan portal, lah ya. 15 belas PAC mendukung ketua yang sekarang gitu kan. Nah, ya. ini, ini jadi menarik, Kang. Ini kalau didukung hampir mayoritas PAC gitu kan, kenapa masih ribut-ribut, Kang, di DPC? yang akan dengar seperti apa sih ini, kenapa kok ribut padahal ini kan mayoritas PAC itu mendukung ketua DPC sekarang ya tadinya kan gini saya. ketika ribut-ribut saya sudah bilang para pengurus DPC urusan DPC silahkan selesaikan di DPC, jangan tarik-tarik PAC ah. PAC itu sedang konsentrasi di bawah hmm. di gilisur Silakan selesaikan di, di DPC kan gitu, tapi kan ini PAC ditarik tarik Oh, oh, oh itu itu bukan iya. sekali dua kali kan, sampai nah. akhirnya saya mau kalau pakai. Jadi, khususnya apa? Benar, saya bilang artinya artinya saatnya konsultasi gitu loh. Oke, oke, oke, oke. Kang, artinya PAC sendiri sekarang udah terkotak-kotak, kang. Kalau PAC enggak, PAC belum enggak. Oke, oke, oke. PAC mayoritas masih eh, mendukung ketua DPT yang hmm. Walaupun ada, ketua PAC sebelumnya ada yang mengundurkan diri, teman saya juga. Ah. Yang kecamatan Manis dari awal-awal dia udah mengundurkan diri, kan gitu. Oke, okay, oke. Tapi okay. belum dia secara legalnya, secara suratnya dia belum, karena saya juga sebenarnya ini kan belum SK nya gitu. Oke oke oke oke oke. Apakah itu salah satu bentuk kekecewaan Kang mundur itu karena SK belum keluaran? Atau itu mah ah itu mau bukan lah gitu kan? Kalau itu mah bukan bukan bukan satu bukan alasan bukan, untuk mundur ya. Belum adanya SK ya. Oke oke oke oke. Kang Ade terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan eh, langkah yang diambil oleh Kang Ade beserta rekan-rekan yang lainnya di apa mantan kepengurusan di eh, DPAC Demokrat bisa lebih baik lah ya, lebih baik di eh, apa di karir politiknya lah, kalaupun tidak di karir politik lebih baik lagi kehidupannya lah setelah eh, menempuh jalan yang baru gitu Kang. Siap, terima kasih. Siap. Oke, okay. terima kasih Kang Ade atas waktunya eh bincang politik asik bersama Tribun Jabar. Ya, kita bertemu lagi di lain kesempatan Kang Ade. Tetap semangat Kang membangun kota apa membangun Kabupaten Purwakarta khususnya membangun Kecamatan Cibatu Kang. Salam untuk teman-teman di Cibatu Kang. Iya. Sama-sama. Saya mah tetap semangat. Oke, okay, itu yang kita tunggu semangat membangun Kang. <laughs> Apapun <laughs> benderanya membangun kecamatan membangun, membangun Kabupaten Purwakarta dan membangun uh, Kecamatan uh, Cibatu Uh, bisa terus dilakukan Kang Terima kasih Kang Demikian tribuners uh, Bincang politik asik uh, Bersama ketua DPAC uh, Mantan ketua DPAC Demokrat uh, Kecamatan Cibatu Kabupaten Puwakarta Yang kemarin Kepengurusannya uh, secara resmi Mengajukan pemunduran diri Dari kepengurusan Demokrat uh, Puwakarta kita bersua lagi di lain kesempatan dalam bincang asik politik. Saya Oktora Feriawan, manajer dari Tribun Jabar. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.